ini adalah CEO Fitup bos kadi iya bos hai nah, Sio Mister oke okay. siap Mi Mister Jack White. thank you, thank you so much ini Mister Jack White. masuk TV Mister Jack White. Mister Sio dari Fitup tolong berikan berikan arahan semangat untuk para member Fitup yeah. sepatah atau dua patah biar member Fitup pada semangat hmm, uh, semoga Fitup kedepannya bagaimana uh, Mister Jack hidup kembali ya kan lancar tidak ada hambatan uh, terima gaji siap Mister Jack White terima kasih terima gaji Arangnya. Set long okay. live Fitup long live Fitup ya no Go apa bos? Go internasional Go internasional? Go boceng Go apa? Long live Yang bener ini Bener Oke okay, bos, terima kasih bos Semoga bermanfaat Buat para pituber yang galau Buat Bang Mursidi Dan Bang Andi Bisa yang penting orang tahu Oke, baik demikian satu persamaan dari kami di season kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan anda.